Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kali ini saya tidak meng-cover lagu Kali ini kita akan belajar bersama tentang fikih dasar Seperti yang telah kita ketahui Fikih dasar itu kita telah pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah dasar Salah satunya adalah rukun islam ya teman-teman Pastinya, teman-teman semua di sini juga, juga sudah hafal ya. Rukun Islam itu ada berapa ya? Betul sekali, rukun Islam itu ada lima. Yang pertama, yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat, kemudian yang ketiga adalah puasa dan yang keempat adalah zakat, kemudian yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Dan yang akan kita pelajari di sini yang pertama itu dua membaca dua kalimat syahadat. Sebagai orang Islam semua orang Islam ketika bayi lahir dalam keadaan muslim mereka akan dibisikan azan pada telinganya oleh orang tuanya berarti itu yang namanya membaca dua kalimat syahadat. Berarti bayi tersebut lahir dalam keadaan Islam. Sebenarnya semua bayi itu lahir dalam keadaan Islam, teman-teman. Hanya saja seta, tergantung pada orang tuanya masing-masing. Apakah akan ikut misal orang tuanya itu bukan islam maka bayi tersebut akan beragama bukan islam tapi seharusnya sejatinya semua bayi lahir itu beragama islam kemudian jika ada seorang non muslim masuk islam dan syarat yang paling utama dan pertama itu adalah mereka itu syaratnya harus membaca dua kalimat syahadat dengan disaksikan minimal itu satu orang Nah itu berarti syarat, syarat uh, misal ada non muslim memasuki islam Itu syaratnya harus membaca dua kalimat syahadat nah, Itu maksudnya seperti itu jika kita sudah membaca dua kalimat syahadat berarti kita tergolong sebagai orang Islam. Dan yang kedua adalah salat. Ya. Uh, salat itu adalah rukun Islam yang kedua. Hmm. Sebelum kita membahas salat, sebelum salat itu kan sebelum salat kita apa dulu? Wudu kan lah. Sebelum sholat, kita itu berwudhu Dan sekarang kita bahas tentang wudhu ya Kita akan bahas tentang rukun wudhu Sunnah wudhu, syarat-syarat wudhu Hal-hal yang membatalkan wudhu Dan air yang boleh untuk berwudhu Seperti itu Ya, langsung saja uh, Kita akan belajar tentang Rukun ya, tata cara berwudu ini sudah dijelaskan Dalam Al-Quran Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 <tuh> Mari kita baca bareng-bareng Kalian bisa ambil al Qur'annya. Kita baca bersama-sama A'udhu Billahi Minash Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladina amanu Ila kuntum ila sholati fawsiluu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamasshuu bi wa arjulakum ila al qadbayn wa kuntum junuban wa in kuntum junuban fattahharuu اِن كُنْتُمْ Wala alaikum min harajin walakin yuridul yutahhirakum waliutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. <tik> Yang artinya wahai orang-orang beriman apabila kamu hendak melaksanakan salat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki Jika kamu junub, maka mandilah Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik Tahu suci Usaplah wajahmu dan tanganmu Dengan debu Usaplah wajahmu dan tanganmu Dengan debu itu <tuh> Allah tidak ingin menyulitkan kamu Tetapi dia hendak Membersihkan kamu dan menyempurnakan Nikmatnya bagimu Agar kamu bersyukur Ya Quran itu Sudah menjelaskan semua tata cara dalam kehidupan kita, termasuk wudhu, ini jadi dalam Quran itu sudah dijelaskan sangat jelas dan sejelas-jelasnya. Dan di sini, Allah juga menjelaskan, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya Bagi tidak menyulitkan kamu, ini dalam <tuh> arti <tuh> jika ini dijelaskan ya Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah Jadi Allah itu sudah sangat meringankan kita Kalau kita misal tidak ada air kita dianjurkan untuk bertayamumu ya kalau benar-benar tidak ada air. Tapi di sini itu alhamdulillah ya. Kita itu menjumpai banyak air. Jadi kita itu harus bersyukur. Gitu. <tuh> Jadi intinya kita itu sebagai orang Islam harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis karena semua dalam kehidupan kita itu sudah diatur dalam Al-Qur'an. Gitu. Kita akan belajar tentang Rukun Wudhu. Ini saya pakai buku. Buku ini udah lama sekali. Ini buku bersejarah. Buku kenang-kenangan dari rumah saya. Kita akan belajar tentang Rukun Wudhu. Rukun wudhu sebelum kita akan membahas tentang misal e, sunah wudhu dan lain sebagainya, kita akan belajar rukun wudhu dulu ya Rukun wudhu itu yang pertama adalah niat hmm. niat wudhu itu ada dua niat yang wajib itu niat yang dibarengi dengan membasuh muka ketika kita membasuh muka kita misal seperti ini ketika kita sedang membasuhkan air ke muka kita kita sambil berniat niatnya apa niatnya apa kalau misal dalam bahasa jawa niat ing surudu krono hilangan hukume hades kang cilik kalau dalam bahasa Indonesia berarti saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah taala. Jadi niat itu adalah rukun. Kalau kita meninggalkan niat, kalau kita berwudu tidak membaca niat berarti salat kita itu maksudnya wudhu kita itu tidak sah. Lah misal kalau bukan misal ya, kalau kita uh, Wudhunya enggak pakai niat otomatis, wudhunya enggak sah, kemudian sholatnya juga enggak sah. Makanya kita harus hati-hati dengan niat, niat di sini, niat yang wajib itu yang sudah saya katakan. Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu dibaca. Ketika kita sedang membasuh Muka kita Membasuh wajah kita Misalnya seperti ini Kita me, men, apa, Mengambil air wudhu Seperti ini Kemudian kita usapkan Sambilkan kita ambas aniat Saya niat Untuk menghilangkan hadas kecil Karena Allah tangan seperti itu, dan dalam kita mengambil wudhu tersebut, itu juga harus hati-hati. Misal, airnya di sini, ya teman-teman. Jangan sampai air yang sudah kita basuh itu menetes ke oh, tangan kita lagi, itu jangan sampai. Misal, seperti ini, ya kita lagi di sini. Itu namanya air mustakmal Itu jangan sampai. Itu kesalahan yang tidak kita sadari ya. Jadi yang betul itu seperti ini. Ketika kita mengambil wudhu seperti ini, kita basuhkan sambil membacakan niat. Hmm. Kemudian ulangi lagi. Jadi jangan sampai uh, apa air menetes ke tangan yang akan kita basuhkan. Jangan sampai kayak gini. Tapi kita kayak gini. Itu. Jadi seperti ini tangannya kita seperti ini. Terus kita basuhkan. Ya. <tuh> Daniat itu tempatnya di hati ya teman-teman. Jadi apa? Uh, ketika kita masuk muka sampai berniat yang sudah saya jelaskan tadi yang satu itu lafalannya dalam hati Ibu dilafalkan Kalau ketika saya melafalkan tadi itu karena buat contoh. niat itu tempatnya di hati ya. Jadi bacaan yang seperti sudah saya jelaskan tadi itu dalam hati membaca. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku jadi semua tangan kita itu dibasuh sampai siku dari ujung sini kita ingin di sini airnya ya sampai ujung sini semua harus basah dan berulang Kanan kiri kanan kiri Ini dulu kanan Kemudian kiri <tuh> Kemudian kanan Kiri lagi Kanan lagi Kiri lagi Kemudian yang Rukun yang Keempat itu adalah Mengusap kepala Mengusap sebagian kepala di sebelah sini sir. Sebagian sir. <tuh> Ini semua tiga kali Kemudian men mencuci Kedua kaki hingga mata kaki Jadi kita dicuci sampai mata kaki Semua seperti Tangan kanan dulu Baru kiri Kanan baru kiri Terus kanan baru kiri Itu. tiga kali Kemudian yang terakhir adalah tertib. tertib itu artinya urut ya. Jadi kalau misal kita berwudu, membasuh muka, kemudian mencuci kaki, kemudian mencuci, membasuh kedua tangan, kemudian yang saya itu. Bukan tertib Jadi wudhunya itu tidak sah Kalau kita meninggalkan salah satu rukun wudhu <tuh> Berarti wudhu kita tidak sah Ya, Jadi kita ulang pertama ya kita uh, Tadi kita membahas tentang rukunya saja. Kalau sekarang langsung kita ke cara-caranya ya, Yang pertama Kumur Ya. tiga kali kemudian hidung masuk hidung kita disunahkan untuk menghirup airnya ya, kalau tidak kita cukup masuknya saja nggak apa-apa tiga kali kemudian membasuh muka tiga kali sambil membaca niat ketika air sudah ke sampai ke muka kalian niat niatnya itu dalam hati tiga kali ya Kemudian membasuh kedua tangan Kanan-kiri ya, tadi udah saya jelaskan -kiri. Semua harus basah semua, jangan sampai ada bagian yang tidak basah Kemudian mengusap sebagian kepala Tiga kali ya Kemudian keringat kemudian kaki. kaki, gitu. Iya, <tuh> <tuh> setelah kita selesai berwudu dengan tertib, dengan urut yang sudah dijelaskan tadi, kita disunahkan untuk membaca doa setelah wudu. Dan ketika kita membacanya itu sambil menghadap kiblat Apakah teman-teman di sini sudah hafal doanya? Kalau misal belum kita akan baca bersama di sini. Bacaan doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin yang artinya Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan Melainkan Allah Tiada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Hamba dan utusannya Ya Allah Jadikanlah aku dari golongan orang-orang Yang bertaubat Dan jadikanlah aku Dari golongan orang-orang Yang bersuci Dan jadikanlah aku Bagian dari hamba-hamba mu Doanya itu sangat menyentuh sekali Jadi kita disunahkan Untuk membaca doa Ini setelah kita selesai wudhu Dan membacanya Kita sambil menghadap ke qibla Gitu Sekian dari saya Ya sempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Jika ada kesalahan Kekurangan kalian bisa Tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Dan Ditunggu video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.